Kita bilang-bilang Jangan nganamu suruh pada pirma Bikin masakan apa saja Kita suka nasang diri yang masak Yang jangan sebiasa sadap-sadap dari Pak Sampai-sampai kita soketa kihak Dembirman pesantan tokoru Sapa ini sampai di kepala. Sasa diki kita mau suka tidur tidur di deko deko. Ingat, yang biaya kasih biasa, makan sadap-sadap dari Pak Firman, sampai-sampai kita soket tak demi Firman beserta Kita suka dia pesan toko biar hari-hari kitanya pastiu, tapi kau Tidur di deko-deko papirman, saat-saat dikit kita mau suka tidur di deko-deko papirman.